Kita lagi di Babarsari, lagi hujan deras. Kakak nih, rainnya, rainnya, rainnya, peri, peri deras uh. ya kan? Kakak Aldo, uh. nah mau dijemput ndak?